Halo, jumpa lagi di Donald Mano Let's Talk edisi kali ini uh, Kali ini kan lagi rame ya, ngobrolin soal dampak dari COVID-19 COVID Nah, Let's Talk kali ini pengen sedikit kasih pandangan Bukan mengenai COVID-nya sih, cuman mengenai karena keadaan ini Gua ngeliat beberapa hal Nah, untuk itu gue mau kasih konteksnya dulu nih ya Pertama mengenai secara umum, secara umum ya general nih masyarakat Indonesia menurut gue tuh masyarakat Indonesia itu mengenai yang namanya nyawa itu tidak terlalu diperhatikan atau dihargai setinggi bagaimana secara umum penduduk dunia melakukannya tunggu-tunggu jangan marah dulu maksud gue ya gini ya konteksnya e, di jalanan sering sekali gue lihat orang naik motor Orang tuanya pakai helm, anaknya nggak pakai helm Jadi imminent dangers yang kayak gini aja ya Kebahayaan yang begitu nyata aja Mereka sudah yang sehari-hari bisa terjadi Udah jadi hal yang biasa Kemudian bagaimana misalnya Kalau naik motor lagi contohnya ya Mereka lawan arus atau nyebrang seenaknya Nggak lihat kiri-kanan Terus, kalau kita lihat juga penyakit seperti DB, seperti TBC, sebenarnya setiap hari itu ada aja kejadian orang yang meninggal karena itu, dan kita udah terbiasa. Ini konteksnya ya, teman-teman, tolong sikapi secara bijak. Jadi, kita udah terbiasa bahwa nyawa itu adalah sebuah hal yang punya sesuatu yang bisa dibarter. Sebenarnya, nah, maksud gue, yang bisa dibarter di sini itu adalah gini. Kalaupun ada kejadian, kita, saudara terkasih kita, teman kita terkasih, ada kejadian harus kehilangan nyawanya, kita menyikapinya dengan ayo tabah, ini sebuah ujian, ini sebuah cobaan, sebuah takdir yang sudah digariskan, dan kita menerima itu selalu dengan lapang dada. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini, sehingga kita melihat sebuah nyawa yang dibayar dengan kematian itu udah jadi kayaknya hal yang di Indonesia adalah hal yang memang kita mesti hadapi sebagai kenyataan kehidupan yang dalam tanda kutip udah tidak menakutkan lagi kalau kita lihat misalnya kalau saya bandingkan dengan negara maju kalau di Indonesia di Jakarta yang saya tahu itu yang namanya kecelakaan beruntun di jalan tol itu tiap hari ada aja kejadiannya dan kecelakaan ini Penyebabnya satu, cuma karena berkendara terlalu dekat dengan kendaraan yang di depan gak jaga jarak aman, dan kenyataannya seringkali kecelakaan ini berakibat fatal. Gitu. Ada korban jiwa, dan ini hanya menjadi berita hal biasa. Memang, kesedihan dan dukemennya dalam buat keluarga yang mengalami atau mengalami musibah ini buat keluarganya. Teman ini kembali menjadi hal-hal yang sehari-hari jadi kita sudah tidak begitu dalam tanda kutip ketakutan dengan kematian sebagai orang Indonesia kalau dibandingkan dengan negara maju yang saya bilang tadi kalau di sana ada sebuah kejadian yang kemungkinannya bisa terjadi Fatality itu langsung ada surveinya ada studinya dibikin pelajaran dibikin peraturan diperbaiki supaya itu itulah kejadian nah, sementara di Indonesia ya udah kalau kejadian ya sudahlah ya tabah aja nah konteks ini yang saya mau pakai sekarang di kejadian virus corona ini ya, COVID-19 kita sebagai orang Indonesia jadi kelihatnya bahwa ah ini flu-flu biasa cenderung persepsi yang kita terima adalah masyarakatnya adalah acuh masyarakatnya tidak terlalu memberi perhatian sehingga mulai ada pendapat-pendapat jadi mulai perang pendapat juga kan di sosial media keputusan pemerintahnya, pelaksanaan pemerintah pusat, pemerintahan daerah, keterbukaannya Nah, saya gak mau masuk ke arah sana. Yang saya mau sharing adalah kita nih, sebagai anggota masyarakat, saya gitu. Bagaimana ya kita bisa menghargai bahwa nyawa itu memang benar-benar berharga? Gitu, kenapa saya ngomong gini? Saya mau hadapkan sekarang. Tadi kan konteksnya ya, saya mau taruh, karena saya mau hadapin dengan yang namanya kebutuhan ekonomi nah di Indonesia kalau ini dua diperhadapkan kebutuhan kita akan perekonomian, kebutuhan kita akan uang kebutuhan kita akan sandang pangan dan papan kebutuhan kita untuk bisa hidup dengan standar yang pas-pasan aja itu tingkat urgentitasnya itu kelihatan melebihi ancaman dari si breakthrough dari virus ini breakout dari virus ini kenapa orang Udah lah ya biarinlah gue ambil resikonya tertular terpapar dan terinfeksi karena apa resikonya itu tidak sebesar kalau saya tidak keluar rumah saya mencari nafkah saya kerja mungkin di pabrik yang nggak bisa online kan misalnya kerjanya dia lipat spray di tempat laundrynya kan nggak mungkin dia pas spray secara online di rumah atau mungkin eh, para riders dari gojek atau grab ya ojol gitu ya ojek online dan kan kan nggak mungkin yang hal-hal seperti ini bisa dilakukan online itu kan mungkin kita ngomongin level bawah, nah level-level atas juga kan nggak mungkin pilot ya pilotnya online dari, dari rumah nah ini di Indonesia yang yang kita mesti sikapi supaya memang kita harus akui bahwa faktor, bahwa resiko untuk tidak mendapatkan nafkah itu masih jauh lebih mengerikan daripada resiko terpapar infeksi seperti covid-19 ini nah tujuannya saya, saya sharing supaya ya udahlah ya, jangan gara-gara politik kita berantem, terus sekarang gara-gara ini juga beda pendapat, kita ramai lagi kita berantem, kenapa nggak kita lebih fokus untuk memperhatikan bagaimana minimal kita ngurus diri sendiri bagaimana kita mengantisipasi hal-hal ini gak usah ngurusin orang lain dulu karena orang lain tuh punya reasonnya masing-masing kita suka menganggap sebagai itu hal yang careless, hal yang tidak bertanggung jawab, kita masih mengerti kadang-kadang buat mereka juga nggak ada pilihan. Dan sekedar intermezzo mungkin ya kan orang Indonesia suka bilang mangan orang mangan namanya ngumpul. Nah itu udah jadi kita punya kebiasaan, udah jadi kita udah mengakar budaya kebiasaan ini. Dan ini saya nggak mau bilang salah atau benar, tapi lebih baik kita lebih jauh dari itu berpikir bahwa apakah hal seperti ini mesti kita upgrade menjadi lebih bagus dan saya percaya sebagai manusia, bagian dari masyarakat, society kita akan lebih paham nantinya pola pikirnya mulai berubah kebiasaannya saat kita mulai mengerti yang seperti saya suka bilang mungkin saya sehat, saya kuat, saya nggak terkena dengan virus Cuma saya bisa menjadi carrier-nya, saya bisa menjadi membawa virus itu ke orang lain Dan mungkin dia terinfeksi, kepala keluarga sumber nafkahnya dan dia sampai kehilangan nyawa Nah tanggung jawab sosial ini yang, yang kita mesti pahami dan kita mesti mengerti Jadi stop tuding-tuding siapa yang kurang, siapa yang salah Karena bangsa Indonesia jujur kalau buat saya tidak ada satupun dari kita yang siap menghadapi ini Nah untuk itu lebih baik kita introspeksi diri apa sebagai pribadi yang bisa kita kerjakan lebih baik, edukasi orang dengan tidak harus ngotot marah-marah supaya apa saat nanti uh, epidemi ini berlalu kita udah menjadi individu-individu secara individu yang lebih dewasa dan sebagai anggota masyarakat yang bisa menciptakan sebuah masyarakat yang juga lebih dewasa menyikapi hal-hal kayak gini karena udah buat saya udah nggak aneh gitu ya yang namanya penyakit, nanti mungkin COVID-20 akan lebih akan lebih aneh, mungkin akan lebih gimana, tapi jangan sampai karena masalah yang datang kita sesama manusia, human to human malah saling membunuh kan lucu ya, bukan kita bergandeng tangan melawan penyakit, tapi kita malah nanti saling bunuh maksudnya apa saling bunuh, sekarang aja udah perebutan kadang-kadang ya di negara lain kita lihat berebutan tissue atau di sini mungkin berebutan hand sanitizer. Jangan kalau nanti ada tantangan berikutnya yang menantang kita sebagai bagian dari masyarakat, jangan sampai malah kitanya yang malah berbenturan. Kalau kitanya udah berbenturan, saya rasa ya yang menjadi virus paling berbahaya justru adalah tabiat manusianya itu. ya udah gitu aja unek-unek gua mengenai keadaan ini di Donald Let's Talk semoga kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik kalau ada yang punya pendapat lain, gak setuju DM kita bahas ini dan kita bagi sesuatu yang lebih baik untuk kita semua thank you banget bye, -bye.